Hai mbak dan mas bro, selamat datang di catatan bahasa swediaku Aku bukan guru, tapi kalau kamu sedang belajar bahasa swedia Kalian boleh uh, nonton video ini dan mungkin dengerin sambil jalan, sambil tiduran, sambil ngapain aja Karena ini juga akan aku gunakan untuk sebagai catatan aku sendiri dan aku dengerin lagi Jadi kali ini pembahasan aku uh, adalah mencatat bedanya pemakaian ticker, tanker, sama truer. Jadi ini kadang-kadang suka ngebingungin ya kapan make ticker, tanker atau truer. Karena kalau ditranslatein semuanya sama-sama artinya lagi mikir atau thinking atau ya think gitu. Jadi kalau misalnya pertama itu adalah ticker. Itu biasanya sebagai opini, pendapat yang subjektif terus berdasarkan uh, pengalaman pribadi kayak gitu. Contohnya adalah you think at eh uh, apa ya? I don't know about football. Jadi aku bilang aja you think at Juventus are the best relegated. Like Artinya Juventus itu uh, aku pikir Juventus adalah Grup yang paling terbaik, gitu. Nah, itu kan opini pendapat, jadi bisa bener, bisa enggak, orang bisa setuju atau bisa enggak, gitu. Jadi, itu adalah uh, pendapat kamu pribadi tentang Juventus, gitu. Misalnya, terus, misalnya, "yup, taker at gramatik are interlude", artinya saya pikir gramatik enggak menyenangkan. Nah, itu pendapat aku beneran, jadi menurut aku itu seperti itu tapi menurut kamu bisa aja kamu suka sama gramatik gitu pelajaran gramatik kalau aku nggak suka terus e, contoh lain adalah your teacher do jadi saya pikir kamu itu baik gitu jadi berdasarkan pendapat aku kamu itu orangnya baik gitu belum tentu e, emakmu bilang kamu tuh baik gitu kan <laughs> bisa jadi beda terus Contoh lain adalah ia cipta at that for festen Igor. Jadi berdasarkan pengalaman dari pesta yang kemarin itu dia merasa, I think saya pikir bahwa pesta kemarin itu menyenangkan, gitu artinya. Jadi dia merasa bahwa pesta yang kemarin sudah Terjadi berdasarkan pengalaman pribadinya yang kemarin Nah itu pestanya itu menyenangkan Yang kedua adalah tanker Jadi tanker ini juga artinya itu bisa thinking sedang memikirkan atau merencanakan Jadi uh, contohnya Ya tanker po barbis ke etat jadi dia sedang memikirkan apa yang mau dimakan nanti buat uh, dinner, buat makan malam gitu. Jadi sedang berpikir dan merencanakan gitu. Yang kedua contohnya, ya tanker po densni ga manen po klet Ya ini bukan pikiranku ya Jadi ini contoh aja Maksud aku mikirin lelaki lain sih Yang aku lihat di toko baju kemarin gitu Jadi itu pokoknya dia sedang memikirkan uh, orang itu gitu Terus contoh lain Ya tanker Shopa and Nibil Jadi dia sedang berpikir dan merencanakan Mungkin akan membeli mobil baru gitu yang contoh lainnya adalah yak tanker studiera equal. Jadi dia merencanakan uh, untuk uh, belajar di malam hari gitu. Tapi ini kayak semacam uh, hampir sama dengan yak course studiera equal, tapi kalau course studiera itu kayak dia sudah memutuskan banget gitu kalau akan belajar. Tapi kalau yak tanker dia masih ya mungkin ya mungkin enggak gitu jadi masih merencanakan tapi belum pasti gitu terus yang berikutnya adalah true true itu bahasa Indonesia nya percaya uh, tapi bisa juga uh, diartikan kayak belum enggak yakin gitu loh enggak yakin bener apa salah gitu enggak yakin ada atau bener atau enggak ada gitu jadi atau spekulasi gitu. Contohnya ya true at the boyar regnar not. Jadi dia nggak tahu, dia pikir dia nggak tahu uh, Bakalan bekalan benar-benar hujan apa enggak gitu. Tapi kalau hujan ya berarti dia benar, tapi kalau enggak hujan ya ya bisa jadi karena dia enggak enggak yakin masih spekulasi gitu. Terus contoh ya true good. Jadi dia percaya kepada Tuhan. Believes in God gitu misalnya Tapi kan gak ada Gak bisa memastikan Tuhan itu ada atau gak ada Tapi dia percaya Sama kayak um, Ya true podai Jadi saya percaya padamu Jadi dia bisa jadi percaya Tapi belum tentu yang dipercaya uh, Bisa dipercaya <laughs> Biasa kan kayak gitu sehari-hari Terus contoh lainnya adalah Terur du at Jakarta er. ibu Indonesia. Jadi kalau ini trurnya itu nggak uh, yakin gitu. Jadi bener nggak sih kalau Jakarta itu adalah uh, apa namanya ibu kota dari Indonesia gitu. Jadi dia nggak yakin di sini. Tapi ya sebenarnya itu fakta. Tapi karena dia mungkin nggak tahu gitu. Jadi sepertinya ya. Gak tahu pasti gitu kalau uh, dia itu Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Contoh lainnya adalah Ya True at York Harset dan Filmen for it. Jadi sepertinya aku tuh udah nonton deh film ini gitu. Dia nggak yakin sudah beneran apa enggak gitu. Jadi ragu-ragu gitu. Terus uh, berikutnya adalah kadang-kadang trur sama ticker itu digunakan sama sama sama arti gitu sama meaning jadi contohnya ya trur at vigor in inandeboria regnar jadi bisa juga ya ticker at vigor in inandeboria regnar jadi uh, saya pikir kita harus masuk ke dalam sebelum hujan mulai turun kayak gitu. Nah, coba kita bandingkan ya eh, antara ticker, ticker dan trur. Jadi kalau ticker itu kan pakai ye, itu bacanya tuh mulutnya harus maju kalau ye. Jadi ticker, jadi bukan jangan bilangnya ticker, nggak bisa. Jadi harus Tikar <laughs> mulutnya harus maju gitu. Jadi kalau kita bandingkan tikar dan trur itu contohnya uh, jadi artinya beda gitu. Contoh adalah ya tikar at Indonesia are faker. Jadi saya pikir Indonesia itu indah. Jadi kalau dari kalimat ini Uh, orangnya itu sudah pernah ke Indonesia dan mempunyai pengalaman ke Indonesia, dan yakin bahwa Indonesia menurut dia adalah indah. Gitu, nah kalau contoh berikutnya, ya, true at Indonesia airfackard. Er Jadi, kalau dari kalimat ini, dia sepertinya Indonesia itu indah karena dia mungkin dengar dari cerita orang atau mungkin dia lihat di internet dia lihat di video dia lihat di TV jadi dia berpikir bahwa Indonesia itu indah tapi bukan berdasarkan pengalaman dia pribadi gitu nah hati-hati juga dalam penggunaan ticker dan tanker misalnya kalau dia ticker om kalau ticker om itu adalah menyukai artinya uh, ya ticker om day jadi I like you gitu. Jadi aku suka sama kamu gitu. Itu artinya. Jadi bukan saya memikirkan kamu bukan. Tapi kalau ticker Om. Jadi dipadukan gitu. Artinya berubah jadi uh, menyukai atau yilar kalau bahasa lainnya. Terus kalau thinker Po itu adalah uh, fundierrar. Fundierrar itu um, merenungkan kalau bahasa Indonesia-nya. Tapi kalau tankernya itu ditambah dengan infinitif Sebenarnya aku tuh agak pusing ya Antara infinitif Ini itu uh, istilah-istilah out class Atau kelas uh, dari kalimat-kalimat itu Tapi infinitif itu kayak go, oka Nah itu kalau tankernya di plus infinitif Itu artinya dia merencanakan Atau merencanakan ke depan Kayak yang tadi aku bilang um, Ya tanker Shopa and Bill Jadi Shopa itu adalah infinitif Jadi kalau dia bilang ya tanker Shopa and Bill Berarti dia sedang merencanakan atau ya sedang berpikir untuk membeli mobil di masa depan Gitu Udah gitu dulu untuk catatan bahasa Swedia singkat kali ini Semoga berguna buat kalian yang sedang belajar bahasa Swedia Atau juga buat aku sendiri untuk aku dengerin lagi Supaya aku lebih inget gitu Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa subscribe kalau kamu sedang belajar bahasa Swedia Atau share video ini buat teman-teman kamu yang mungkin mau ke Swedia Bye bye